serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar, tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini kita lihat ada informasi penting juga dari Bu Fir mengenai trendingnya, sahabat ya, hashtag atau tagar Happy party Day saat ini kita lihat persahabat kalimat yang diunggah atau ditulis oleh bufir karena strategi yang pertama masih belum bisa bikin trending yuk pakai strategi ini kalian yang punya Twitter komen di postingan ini pakai hashtag heavy day dan saling bales komen satu sama lain ya kalau bisa sampai ratusan komen yuk bismillah usaha dulu di persahabat dihimbau untuk semua warga konoha yang ada akun Twitter, persahabat ya, kalian bisa tentunya komentar di postingan Viivil ya, saling balas komentar sebanyak mungkin. Bismillah, yuk, persahabat ya usaha dulu semangat, mudah-mudahan bisa trending ya di akun Twitter. Kemudian juga kita lihat persahabat diunggah selanjutnya, masya Allah kali ini giliran Kak Sania yang mengunggah video bareng BBL dan BBG. Ada sebuah ucapan kalimat juga nih para sahabat ya, doa untuk baby dari Sania. Mabruk alfa, mabruk alfatih sayang, tumbuh menjadi anak yang soleh ya nak, dan diberikan keberkahan oleh Allah dalam setiap langkah abang kelak. Amin. Hope you full of joy and happiness. Nah, wah luar biasa Doa baik dari Kak Sania Mudah-mudahan persahabat ya di Dikabul dan ijabah Dan saking gemesnya sama BBL persahabat ya Kita selalu merindukan momen-momen cute dari idola kesayangan kita Di postingan kalimat komentar banyak sekali respon dan tanggapan nih persahabat ya Banyak yang bertanya Diantarin dari si Jutex mengatakan Bun Lesla udah berangkat belum? Dari tadi nunggu Cidukan di bandara gak ketemu-temu sampai kerja nggak fokus Waduh, masya Allah banget ya Lesla Lovers menunggu Cidukan vitamin dari idol kesayangan kita Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan jawaban dari akun Wincham Winarni Iya sama mereka yang mau pergi kita-kita yang gelisah Mereka sudah jalan belum ya? Kok belum ada kabar? Kok belum ada Cidukan? Kita lihat juga dari hera 4003. Iya ya, kok sepi banget ya Abang Fatih ulang tahun juga gak ada ucapan dari pandanya Aduh, Masya Allah banget ya Warga Konoha tentunya menantikan menunggu cidukan dari tadi persahabat ya Berharap banget ada kejutan bahagia di hari ulang tahunnya BBL Mudah-mudahan saja tentunya kita berharap banget Idola kesayangan kita akan memberikan kebahagiaan hari ini dan kita lihat juga, bersahabat, ya, komentar selanjutnya dari akun Instagram. Si Jutex juga mengatakan tahu-tahu udah sampai sana aja katanya tuh ya Dari Ida aja mengatakan juga Ya saya tahu sendiri Leslar mah beda sama yang lain Kecuali ada pendampingnya yang kasih story tentang dia Baru kita dapat kabar Leslar Tuh persahabat ya Leslar emang beda banget dengan yang lain Kemudian juga persahabat ya Bang Adi Sky pun Satu jam yang lalu memposting foto bareng BPL Dan ada sebuah ucapan Selamat ulang tahun yang pertama ponakan Uncle Sky satu kata untuk Abang L di ulang tahunnya yang pertama, guys. Tuh, Bang Adis kan juga menyampaikan persahabatan dia ya, untuk semuanya, pendukung BBL. Yuk, tulis satu kata untuk BBL di hari ulang tahunnya yang pertama. Persahabat, mudah-mudahan sehat selalu ya untuk idola kesayangan, terkhusus BBL yang sedang berulang tahun hari ini. Kemudian juga, persahabatnya kita lihat nih, ada video terbaru dari Kak Nova memperlihatkan. Omarus Rosmala sudah tiba dan sampai di Jepang langsung diajak jalan-jalan oleh Kak Nova. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah sudah bisa jalan-jalan di Jepang bersama Kak Nova. Sehat-sehat selalu untuk keluarga Papa B. Happy holiday untuk keluarga Rizky Billar Rizana. Amin. Hanya doa terbaik. Hanya dukung dan support yang terbaik pokoknya untuk idola, kesayangan, dan keluarga besar. Dan pasti juga kita masih menunggu cidukan. Hingga kabar-kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik dan terbaru dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.